atau Pantera Tigris Sumatrae ke Balai Besar Taman Nasional Kerinci sebelah atau BBTNKS pada tanggal 8 Juni 2022 lalu. Pelepas liaran harimau sumatera yang berumur tiga 3,5 tahun ini dilakukan untuk menghindari inbreeding atau kawin kerabat yang dapat menurunkan kualitas genetis keturunannya nanti. Kepala BKSDA Sumut berharap setelah lepas liar, kedua harimau ini mampu beradaptasi, bertahan hidup dan berkembang biak secara alami di habitat alaminya. Dikatakannya pemilihan lokasi pelepas liaran Harimau Sumatera ini berdasarkan hasil kajian cepat yang dilakukan oleh BBTNKS bekerja sama dengan lembaga Sintas Indonesia. Survei lapangan yang dilakukan oleh tim bertujuan untuk mengecek kondisi kesesuaian lokasi pelepas liaran Harimau Sumatera. Selain itu lokasi ini berada di zona inti kawasan TNKS dan jauh dari permukiman masyarakat sehingga cocok untuk lokasi lepas liar. Hasil dari survei yang dilakukan menggunakan kamera trap telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 93 individu harimau Sumatera di kawasan TNKS. Harimau Sumatera merupakan satwa endemik asli Indonesia. Hewan dengan nama latin Panthera tigris sondaica ini mendiami Pulau Sumatera menjadi satu-satunya anggota subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Harimau Sumatera memiliki tubuh yang relatif lebih kecil dibandingkan subspesies harimau lainnya. Dengan berat 91-140 kg dan panjang 198-250 sampai cm, namun ukurannya yang lebih kecil memudahkannya menjelajahi rimba. Warna kulit harimau Sumatera juga relatif lebih gelap, mulai dari kuning ke merah-merahan hingga oranye tua, dan memiliki garis loreng yang lebih rapat. Harimau Sumatera memiliki insting predator yang sangat tajam; dalam gelap, mamalia ini tetap aktif. Penglihatannya bahkan 30 kali lebih tajam dari penglihatan manusia di malam hari. Indra pendengaran dan penglihatan yang sangat bagus, membuat harimau Sumatera menjadi pemburu yang handal. Dengan taringnya harimau Sumatera memiliki kekuatan gigitan, mencapai 450 kg gaya yang mampu meluluhlantakkan mangsa. Penghancuran habitat merupakan ancaman terbesar terhadap populasi saat ini. Diduga perkiraan populasi hanya 400-500 ekor,